Aku adalah langit, setiap malam selalu menjerit kepada sang bulan. Entah tentang kebahagiaan ataupun tentang kesedihan, hari-hariku selalu kuceritakan kepada sang bulan. Dan kali ini aku rindu, aku rindu sang bintang, dan aku berkata kepada bulan bulan datang datangkanlah bintang-bintang di dekatku, aku rindu namun sembulan tak lagi berpihak di kepadaku. dia menolak padahal aku sangat rindu sang bintang aku ingin ditemani tidur oleh sang bintang aku lelah dengan tidur dengan rintikan hujan Tapi tak lagi mendengarkanku Sedih Kecewa Namun Aku tahu Sebagai langit Aku harus siap menerima apapun Siapapun yang hadir Semoga saja Bintang kembali datang Aku rindu Selamat malam